lumayan ya ini ada lima kilo nih dalamnya oke guys kita persiapan mau ke pantai karena hari ini hari minggu mereka udah lama tak wajah jangan jalan ke pantai ya Biasanya, kalau hari Minggu di Batam, ini ramai yang timbul. Ya, rencana kami liburannya di Pantai Tanjung Tinggi, Kota Batam. Jadi, rencananya kami mau nembak ikan juga di sana. Jadi, nembak ikan kalau dapat, nanti kami mau langsung bakar juga di sana. Oke, okay, guys, tonton terus keseruan kami liburan di hari Minggu ini. tak sabar lagi persiapan sudah baju udah karena nanti di sana aku berenang sama anakku lagi yang kurang nah. oke kita lanjut cari mainannya mana dia tunggu belah sana tak nanti bapak cari ah bapak ha, aku tahu beli koreaan pasir ada punya tuh kapal-kapalnya bawa aduh kepala aku masih sama bolanya Sebelah sana, kebutuhan pasirnya. Masih itu, dak? itu, dok. Nanti bapak carikan. Nah, kami sudah sampai di pantai Tanjung Pinggir. Tuh. Nah, ini dia pantai Tanjung Pinggir. hari minggu tak terlalu ramai ya biasa ramai kami ada mau ketemu kawan di sini dia ngajak jumpa katanya mau mau ngajak bakar bakar ikan kalian langsung nembak ikan ya eh hey. panas panas ya Dek Ih, payung. Ih, kau tak kasih bedak dia tadi kami jumpa juga dengan orang ini, nah dia udah duluan ya kami dapat posisi yang paling ujung, tempat strategis. eh ini tempat yang VIP kan? iya kan? tempat luas VIP. airnya masih surut, kayak mana momen dia, ya? tengok. rupanya numpang. Rupanya numpang berkemah aja di sini. Ayo ayo unboxing unboxing. Unboxing itu apa? Ini apa namanya Enak kayaknya. Allah enak tak enak. KFC Ini mie goreng. Aku banyak yuk. Mau nasi sop. Mau main ya? Masih buat uap, masih aku Dia bilang, macam mana masak-masak Masaknya, hmm. ikan asin Udah ke Anu orang Kemalian ini nembak oh, Aku nak masak, hmm? aku nak Anu lah Hei, uh, kata dia Anu katanya Senang memang itu bang kemarin nembak oh. ulan Itu di tepulang anu. <klari> Bawa sampah belacan Tusuk ubi Hmm. Hmm. Ada pucuk ubi, Guys. Ada mie goreng. Malu eh, kalau kalau di pantai ini biasa aja. Sebentar lagi kami itu. Kok bisa kesana sana, Dek? Apa mau bareng lah Rafa? pasir tuh guling-guling. Hmm. Akan nah, amen nah bola langsung? Iya. Yeah. Mau nah, main bola kah? Ngapa bedak kau gitu, Dek? Enggak apa-apa dia. Dek. Tengoklah tuh. Ih, cembelut Cemplut woi. Oh, cantik hi, hi, gitu kok. Ih, cemplut dia. Tengok. Oh, ada. Tengok rapa. Oh, obok-obok pasir. Uh, senang kali. <tid> Wah, senang kali dia jumpa pasir bagus memang kalau apa anak pengen pengen pasir gini nih mengenui motorik dia. Nah. Aka bikin apa kak? Gali apa kak? Aka, bikin apa? Kok ngapa kuburin mobil? Hah? Mana kuburin mobilnya? Adik. oke kita menelusuri ujung pantai ini ya air sudah mulai pasang tapi sangat terasa panas mengapa nak hmm, mandi lagi mandi ya. duduklah adek woy kalian buat apa Kami buat Untuk cari emas Ya kan kak Nanti ada emasnya kan kak Tengok kak, ada emasnya gak? Tengok nah. kak Dapat uh. Ini batu aki nya kak, mahal Batu aki ya? Iya, ngomong lagi kak? Nah, setelah mak mandi berenang tinggal mau mandinya aja lagi. Oh, Ma. Ah, kayak gembel. Oh, kayak gembel. Mandi dulu. Cepatlah. Cepat-cepat. Cepat. Nah, jadi pemandiannya di situ ngantri. Nih. Mandi, mandi, mandian umum. ya nah, mandi <laughs> jauh tempat mandinya ke sana. Jauh. Mana dia? Nah, semakin sore, semakin ramai. Ya kan dek? Inilah hasil nembak kami. Nah nah ikan karang ikan kaci hmm, banyak guys ikan kaci ikan lobam oh, banyak nah, ini senjatanya nih udah masuk sarung udah masuk sarung lumayan ya jangan digoreng kalau digoreng minyak lagi mahal jadi kita dibakar aja nanti mau lari dia ya hmm, ramai ini, ini gerombok, gerombolan kan? iya ini ada lagi yang lebih besar ini gak? ada yang lebih besar sekilo hmm. ya. kalau di jala banyak lah ada pada jala besar, laut Dia, dia anu ya? di balik-balik karang itu ya ngajak rafa mandi dia dia aja dulu oh kukiran untuk merebus ikan nih tadi rupanya untuk merobos itu ha ha sudah udah hidup ikan udah kasih bumbu tinggal kita bakar aja begini otak-otak aja deh sampai adek udah tak sabar lagi deh yang dikasih bapak uci kemarin itu loh dek adek eh hey. ya. hey. eh udah tak sabar lagi ya iya yeah. iya yeah. hey? Bela pegang bang, tak boleh gitu. Taruh di kursi, buka. Makasih. Makarannya unyu unyu. Nah, biasa kami super jumbo, bakar sekali banyak lah. Karena masyarakatnya di sana banyak. <laughs> Oke, kita tunggu masaknya guys. sini Mas. Manggangnya bisa kayak gitu. <laughs> Apinya bisa diangkat. sudah masak ya, cantik ya, sekali nih. Ya, ya. nah, ada 5 Ada sambal. Ada sayur uh, apa nih asam ya? Ku asam. asam. asam. asam. Nah. Mari kita asam. coba. Am. Um, Am um, um, um, um. um. um. Kami agak renang-renang gitu ya. Iya. Ya ini punya ya. Ya. Hmm. ayah. Iya. Hmm. Iya. Nah. Mari diangkat ke lubang. Ini hmm. ke lubangnya. Eh. Hey. Ini aja loh. angkat nah. situ. Mm -hmm. Angkat aja lah. <laughs> hmm. Angkat aja lah. <laughs> hmm. angkat aja yeah, lah. Aka. Nanti aja dia. Ya. Nanti aku yang mau aku, aku. aku Kasihan. tadi makan apa itu suap dengan aku?